Kemudian diperlihatkan sama orang yang pegang apa namanya hammer, apa sih, palu. Pegang palu, kemudian mecah kepalanya sendiri. Tawak pecah kepalanya. Lalu ditanya itu siapa itu? Umat Tindirleman yang mengabaikan sholat lima waktu. Sering saya sampaikan bahwa ketika ada sesuatu itu dianggap mulia, pasti karena punya mulia. Ketika ada sesuatu dianggap istimewa, pasti karena sesuatu itu punya keistimewaan. Begitu juga kenapa bulan Rajab ini dianggap bulan yang mulia, karena bulan Rajab ini bulan yang punya kemuliaan. Apa kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan ini sehingga bulan ini menjadi mulia? Banyak satu diantaranya adalah peristiwa sejarah yang paling fenomenal yang sepanjang hayat sejarah kehidupan umat Islam tidak akan pernah terlupakan, yaitu sejarah Isra Mi'raj Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sejarah peristiwa Isra Mi'raj itu dianggap fenomenal, dianggap istimewa? <tuh> Karena di dalam perjalanan inilah syariat sholat lima waktu itu diperoleh oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Kalau syariat-syariat ibadah wajib yang lain itu cukup dititipkan melalui... Jasa ekspedisi Malaikat Jibril Alaihis Online saja ya. Jadi syariat-syariat puasa, syariat zakat Haji itu online saja Karena di bawah jasa Ekspedisi Yaitu Malaikat Jibril Sehingga ketika Dikompetisikan Dengan Marwah syariat sholat Itu jauh kelas kalah jauh jelas alah elas sama e eh, marwahnya sholat. Kenapa? Karena satu sholat itu eh, eh apa namanya eh diberikan secara langsung oleh Allah terhadap Rasulullah, tidak melalui jasa online, tidak, ya tapi langsung dari Allah kepada Rasulullah karena inilah maka fukoha itu menempatkan salat itu merupakan ibadah paling eh paling tinggi derajatnya dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Abdulul ibadah Abdul ibadatin wajibah as-salatul maktubah. Paling utama ibadah wajib yaitu salat wajib wa'abdalu ibadatil masnunah as sholatil masnunah sebaik-baik ibadah sunnah iya ibadah sunnah salat ibadah sholat sunnah ada namanya sudakoh wajib zakat namanya itu kalah dengan wajibnya salat ada namanya zakat sunnah namanya sedekah infak dan jariyah itu kalah dengan salat sunnah ada puasa wajib Ramadan kalah dengan wajibnya sholat. Ada namanya puasa sunnah Sunan kemis dan seterusnya. Itu kalah dengan namanya sunnah sholat. Sholat sunnah haji wajib. Yang pertama haji yang kedua sudah sunnah. Wajibnya haji kalah dengan wajibnya sholat. Sunnahnya haji itu kalah dengan sunnahnya sholat atau sholat sun. Ah, itulah. Jadi dari sudut-sudut pandang ini itu memberitahukan bahwa eh, bulan Rajab ini betul-betul bulan yang istimewa. Bulan yang mulia. Karena terdapat kemuliaan di dalamnya. Satu di antara kemuliaan itu adalah Allah memberikan sejarah yang fenomenal bagi kita orang Mumin. Yaitu tentang sejarah Isra Merat yang di dalamnya ada disyariatkan secara langsung. Sholat wajibah lima waktu. Jadi peringatan-peringatan Isra Me'raj itu biasa dilakukan oleh kita umat Islam, itu yang paling masyur itu ada di tanggal 20 Ibu Roja, sebetulnya boleh nggak Pak Ustadz kalau kita memperingati peringatan Isra Me'raj di luar tanggal itu boleh saja, apa tanggal satu Raja boleh, tanggal dua sampai tanggal tanggal akhir itu boleh gak apa-apa, yang penting muatan niat kita ngadain satu acara keagamaan tentunya ya, aja Mangkat Mancing, kali Mancing <SILENCIO> Nia Tingsung Rajaban Wah apaan loh <SILENCIO> eh, Ya bukan Rajaban diperingatikan untuk mengenang sejarah Dan mengenang isi-isi yang terdapat di dalam sejarah itu Kan begitu Nah waitunya adalah untuk membangkitkan keberagamaan kita Kan begitu Masa Mancing gak urusan ya eh. <SILENCIO> Gitu ya ah sudah itu Kemudian Kemudian peristiwa ini dilukiskan oleh Allah. Sekaligus diabadikannya di dalam Al-Isra ayat 1. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. yang di sekitar Masjidil Aqsa itu aku berikan berkah. Motivasinya Liniyahumin ayatina tidak lain tidak bukan adalah agar motivasinya supaya aku memperlihatkan kepadanya siapa kepadanya Muhammad maksudnya di situ tentang tanda-tanda kebesaran sesungguhnya dia mendengar, lagi maha waspada. Nah, itu dilukiskan tentang sejarah peristiwa apa Israel. artinya perjalanan ini nyata karena yang punya informasi ini adalah yang memperjalankan dan saudah Allahul Adhim, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Firman-Nya benar pasti ini itu kan di firman-Nya itu informasi itu. Dan kemudian yang diperjalankan hambanya yang sodaqoh rasulul karim dengar. segala yang diucapkan rasul pasti benar adanya karena rasul itu mustahil karim mustahil dusta jadi apa yang disampaikan rasul pasti benar adanya apalagi yang disampaikan oleh Allah lah peristiwa ini rupa-rupanya oleh kalangan apa namanya ilmuwan yang ahli riset itu mengadakan berbagai riset. Satu diantaranya ditemukan kebenaran menurut para sebagian ilmuwan itu Menemukan kebenaran adanya peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah Yaitu isra dan Me'raj Dan dulu juga sudah dibuktikan ketika orang-orang kafir pura-pura mendustakan Kemudian minta bukti-bukti kalau antum Muhammad itu benar-benar malam tadi itu ber-Israq, Coba buktinya mana bla-bla Sudah dijelaskan semua ya sampai sampai hari ini ilmuwan itu meneliti bla, bla, bla dan sebagainya. Intinya kita sebagai mukmin sebagai orang yang mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani Al-Qur'an sebagai firman-Nya tentu mutlak harus percaya. Intinya percaya sudah, bis Lalu Isra Mi'raj itu apa sih? Isra itu adalah perjalanan malam yang dilukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Jadi Isra itu perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu apa? Mi itu perjalanan yang oleh Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke melewati langit ketujuh, sampai melewati tujuh langit, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa bla bla bla dan seterusnya. Secara definisi umum sampai ke Sidratul Muntaha sesetara definisi umum. Itulah definisi apa namanya? Isroh dan Merah Lalu ada peristiwa-peristiwa apa yang Dilihat oleh Rasulullah Sepanjang melakukan perjalanan Isroh dan Merah itu Yang pertama begini Kisahnya itu begini Jadi pada suatu malam Rasulullah itu Bermalam di rumah sepupunya yang bernama Ehindun. Hindun Hindun ini putra dari Abu Talib abu talib itu siapa pamannya jadi hindun sama nabi itu apanya Misanan atau sepupuan ya kan nama aslinya hindun cuman keparat umuhanik karena beliau itu punya putri namanya Hane akhirnya di Ummu umuhanik asli namanya hindun nah bermalam sekadar sekitar pertengahan enggak sekitar sekitar habis isa lah. Habis Isa, Rasulullah itu ngeliat sedih sawah torah. Habis itu, kanjeng Nabi itu terus eh, pergi ke eh, Baitullah. Ke Baitullah. Di tazam beliau itu eh, bermunajat sama Allah. Mungkin karena kelelahan, terus beliau terlelah. Di tengah keterlelapan Rasulullah di tazam itu, pintu Ka'bah itu Multazam namanya. Nah, itu kemudian beliau dibangunkan oleh Malaikat Jibril sampai tinggal Muhammad. Ya, Muhammad kum kum kum ya apa kum gue tekum kom kum itu dari koma koma yang kumu kum tak kum bangun, Muhammad kum itu bahasa arah corong ini ya kum ya bunuh tangi kum ya Nah, singkatnya kemudian nabi diproses bla bla bla ya dibedah dulu dibaringkan di sebelah sumur zamzam kemudian dibelah sama malaikat jibril dengan eh apa namanya skin atau dengan apa pisau peso yang terbuat dari cahaya dibelah dari sini di pas perbatasan tenggorokan sama dada sini sampai ke bawah pusar bawah pusar itu ya dibelah set Kemudian diambil itu hatinya, hatinya diambil, dibelah juga. Eh ternyata disitu ada namanya aswad. Hmm. Gumpalan darah yang eh apa namanya hitam. Kemudian dipotong itu dibuang. Wah, ini jari Jibril ini sarang belis ya ini. Oh, ini berpotensi untuk sarang lawet. <laughs> sarang belis, buang itu dibuang, buang, dikubur malaikat Mikail Eh, apa namanya Sudah menyiapkan itu Bawa namanya Nampan sama Gayung nah, Sama gayung dari surga ya, Gayungnya dari surga Terus suruh ngambil air zamzam Sama malaikat Jibril Diambillah itu oleh Malaikat Mikael dengan gayung Yang dari surga itu Air zamzam kemudian untuk mencuci Manai Rasulullah Hatinya Rasulullah dicuci sampai tiga kali bulan. habis itu terus di bim salah bim jadi ya, apa? Blok blok blok. Lalu langsung rapat mendaki itu terus. <tistan> Romang siapa? Gue bang <tistan> berbesok. <tistan> Mangsiapa? Mang Karno besen sen ayam. Terus <.ido> rapat nah, ya, mendaki. Habis itu kemudian dibangun itu kembali. Terus Metusso Komar Sitiil Haram di sana sudah menunggu namanya Burok Burok itu kendaraan penduduk surga. Besok muka muka yang mereka pada lupa <t> ini. <Jasmine> buruk itu gede ini kurang lebih sebawai kemar sedukur di bingol lihat nah, caranya ini sepedet lah hayaku. pedet sapi ini kok manfusa ini ini buruk gede ini Ten, punya kaki ya seperti kaki sapi punya kaki empat cuma punya sayap di kaki bagian depan dua sini sama sini jadi kaki depan bukan sayap layaknya buruk tidak di sana tapi ada di kaki-kaki yang depan itu sayapnya wiss sehingga cerita dari situlah kemudian E, e malaikat jibril kemudian ee burak jerum lalu E, jerum kemudian nabi naik di samping kanan itu ada malaikat Jibril mengawal di samping kiri itu ada malaikat Mikail mengawal lalu di depan enten sebagai uh, Sejarawan menyatakan malaikatur Mikail di eh, Mikail di kiri Israel di, eh, Jibril di kanan tapi ada satu lagi yaitu sing pegang tendali pulo itu ada satu malaikat lagi yaitu malaikat bentar, Jibril Mikail Israfil israfil itu sebagian ikayat menyatakan itu. Singkat cerita Dari Masjidil Haram terbang so, Terbang Sampai ke Masjidil Lakso Ditempuh hanya beberapa Ya mungkin menit Tapi Perjalanan yang singkat itu Nabi diperlihatkan banyak hal dan Nabi ya mungkin orang menit lah jam juga. Karena Nabi sempat transit di tiga tempat. Kalau saya enggak salah ingat. Yang pertama uh, di Madinah. Yang pada tahun berikutnya Nabi disuruh hijrah ke sana. Yang dulu masih bernama Yasrib oleh kalangan penduduk Madinah. Itu namanya itu Yasrib kampung. Yasrib yang sekarang Basur menjadi nama Madinah. Maddi Srip itu orang-orang situ yang menamai ini kampung Yasrib, Tapi Nabi lebih suka menyematkan kampung itu Madinah Madinah itu artinya kota Kemudian kalau Malaikat Jibril itu menyematkan nama itu Thaibah Karena Thaibah itu artinya bagus Karena tanahnya loh, wong ini bukan balong, Madhusa ini Memang korma-korma untuk -korma tumbuh subur luar biasa makanya Malaikat Jibril bilang itu tanah Thaibah Karena tanahnya bagus, subur, makmur, begitu Singgah di situ sholat roka'at dua kali. Kemudian singgah, singgah lagi di Bethlehem. Bethlehem itu tempat kelahiran nyawa. Nabi Isa Aleyhis Salam. Kemudian di Gunung Tursina. Atau Gunung Sinai lah. Neng Ini seorang teks kitab-kitab -kita klasik. Itu tulisannya Tursina. Ada kan sarung Tursina. Nah, tapi kalau di sejarawan barat itu Emasurnya dan Gunung Sinai, atau Lembah Sinai, begitu ya. Nah, saya baca baca referensi begitu. Bohri <tuh> baca-baca <sumaca> turun <patulung tuh> Iya <-rita> begitu. Di sana juga sholat dua kali. Nah, di tengah-tengah perjalanan belum. Saya, saya saya informasikan perjalanan Mekah Wajidil haram sampai ke Baitul Muqaddas. itu kan di di Yerusalem itu. Di mana di eh, Palestina. Itu jarak kilometernya itu 1239. Aman gampang sampai 1239, 1239 km. Ditempuh perjalanan pakai kuda atau pakai onta itu sebulan. Ya, itu cukup dalam waktu beberapa jam saja sudah nyampe di Masjidil Banyak Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad itu Eh, melaksanakan perjalanan Isra. Belum Mikrajnya ya, Belum ya, Mikrajnya. Nabi diperujuk Ibrawit bawa obor. Yang kedua, eh, Nabi Muhammad diperlihatkan yang namanya ono wong nandur langsung panen. Tandur langsung panen. Itu siapa? Itu umatnya jenengan Saya gelem jihad fi itu akan seperti itu artinya begitu mati ya, langsung dapat pahala begitu ya dia bisa Lalu yang kedua memencium aroma wanginya siti wasitoh yang walaupun harus digoreng urip hidup-hidup sama, on beliau rela ridho demi mempertahankan keyakinan itu bau aromanya luar biasa harumnya. Kemudian diperlihatkan sama orang yang pegang apa namanya hammer apa sih? palu nah, pegang palu kemudian mecah kepalanya sendiri Allah pecah kepalanya lalu ditanya itu siapa itu umat indirleman yang mengabaikan sholat lima waktu itu bakal dipecahin dia orang-orang yang mecah saya mecahkan dia palu pecah aku ya, kalau utuh maning pecah maning itu diperlihatkan kemudian diperlihatkan juga ada orang yang menggunting bibir dan lidahnya sendiri siapa mereka kata <tuh> rabit itu mateng yang suka eh mengumbar aib orang tumbak cucukan melakukan gerobak pokoknya semak telesan lah ya A nah, itu kayak jadi kuncinya songok kundi melet dikunti mengolah kuncinya jadi roto. Kotor kolmanik begitu seterusnya. A nah, itu konsekuensinya wong sing nali konanta wurek bieng nangala bunyok niku ko modeli koyong. adu adu tua tul wong kan. be seneng gosik, nah ini bahaya. Makane oco seneng nonton gosip tv sentifikai <tuh> ya. Nah, itu kadang-kadang hoax. Suka saya ini modelnya YouTube saya lah Jarang orang lihat TV sekarang ya. Nah, isu ini isu itu mesti dipastikan. Itu jangan seneng. Oh suruh mesti pas dewek ikut. besar Aduh, Yo Mandai, Mandai malah beres gitu Apa pesawaban mereka ya? Iya. Kan? Nah, resawapan ganjaran rumah ya. Resawapan dos. Aduh. Gitu. Eh, eh, ada lagi kemudian. Nabi diperlihatkan orang yang sawatain aurat, auratnya itu kemaluan duanya depan dan belakang itu cuma ketutupan selembar kain sedikit aja kemudian makan makanan yang berduri buah berduri daun berduri, siapa mereka itu manjen dengan yang suka makan harta riba yang suka makan makanan harta riba, ya itu sudah telanjang cuma itunya aja yang ditutup sambil makannya itu makan halal yang buah daun yang berduri. Kemudian ada lagi diperlihatkan ada orang cantik molek pakai perhiasan komplit. Bajunya indah luar biasa, perhiasannya luar biasa, kecantikannya molek luar biasa. Allah lo namanya mah. Siapa itu? Itu contoh dari dunia. Dunia itu seperti itu, menggoda. Kalau nggak kuat ya terperdaya dia sama yang namanya dunia. Dunia itu fata morgana. Kelihatannya cantik, kelihatannya koyok indah, kengeriannya tapi harikannya tidak. Itulah Tuh. seperti orang itu, cantik luar biasa. Kemudian Tuh. diperlihatkan lagi ada nenek-nenek yang bawa, tok, bawa tongkat itu. Dalam. Siapa itu? Itu bertanda bahwa dunia ini sudah tua. Bla bla bla bla bla bla bla.